Majelis Daerah Kahmi Ogan Ilir beserta seluruh jajaran pengurus dan didampingi para adik-adik seluruh HII Lintas Komisariat se Ilir pada hari ini alhamdulillah uh, sudah menjamu dan kedatangan Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Kahmi Kanda Dr. Manimbang Hariadi dan rombongan beserta seluruh pengurus jajaran pengurus majelis wilayah Kahmi Sumsel. Dan pada hari ini kami e, merasa bahagia dengan dua sesi acara yaitu e, dalam rangka memperingati HUT Kahmi yang ke-55 ini sekaligus melakukan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung majelis daerah Kahmi Indir pada tanggal 17 September 2021. Semoga kunjungan beliau ini menjadikan spirit bagi kita semua dan inspirasi bagi seluruh kader HMI dan Kahmi se-Indonesia dan ini terus berlangsung sampai sempurna dan tuntas. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami selaku Majelis daerah Kahmi Oganilir dan pengurus Serta adik-adik HMI Lintas Komisariat Lebih dan kurang kami menguaha Mohon maaf apabila ada Kekurangan di sana sini wabillahi tobi wal, wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dirgahayu Kahmi ke-55 Semoga momentum hari ulang tahun Kahmi ini menyemangati kita untuk terus meningkatkan kompetensi, mengukir prestasi, jaga silaturahmi, dan beri atensi yang besar kepada kegiatan kaderisasi adik-adik kita di Haibi Kahmi hebat! Ya, Rami, Rami, Rami. Saya didampingi Adinda 2MD, John Eddy, bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Tahun depan itu langsung bang itu pemotongan pita bang. Amin. Amin. Yang pemotongan pita. Apa? Pemotongan terbang. Allah Akbar. Allah Akbar. Keletakan batu pertama untuk GIK langsung penisim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.